Hai semua para sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas umur para pemain drama Mr. Queen Tanggal 12 bulan 12 2020, drama Mr. Queen tayang perdana dengan ranting yang cukup tinggi yaitu 8% Yang pertama ada Bae Jungok Yang berperan sebagai Queen Sunwon, Won Lahir pada tanggal 13 Mei 1964 di Seoul, Korea Selatan Umur di tahun 2020 sudah 56 tahun Yang kedua ada Gang Nain Yang diperankan oleh Sun Somang Lahir pada tanggal 22 Agustus 1991 Umur di tahun 2020 sudah 29 tahun Yang ketiga ada Jo Wajin Yang diperankan oleh Solina Lahir pada tanggal 3 Januari 1996 di Korea Selatan ia memiliki nama lahir yaitu Solina Umur di tahun 2020 sudah 24 tahun Yang keempat ada Yong Pyonggun Yang diperankan oleh Yoo Min Joo Lahir pada tanggal 18 September 1987 di Korea Selatan Umur di tahun 2020 sudah 33 tahun Yang kelima ada byong in Yang diperankan oleh Na Jung Chan dengan nama lain Nainu Lahir pada tanggal 17 September 1994 di Korea Selatan Umur di tahun 2020 sudah 26 tahun Yang keenam ada Iwon Bom, Yaitu Raja Chongchol Yang diperankan oleh Jim Jonghyun Lahir pada tanggal 5 April 1990 di Busan, Korea Selatan Umur di tahun 2020 sudah 30 tahun yang ketujuh, ada Jang Bong -wan, Diperankan oleh Choi Jin Hyuk Lahir pada tanggal 9 Februari 1986 di Mokpo, Korea Selatan Umur di tahun 2020 sudah 34 tahun Ia memiliki nama lahir yaitu Kim Teo. Yang kedelapan, ada Kim Jagen, Yang diperankan oleh Kim tae Lahir pada tanggal 15 April 1971 di Seoul Korea Selatan, umur di tahun 2020 sudah 49 tahun. Yang kesembilan ada Giman yang yang diperankan oleh Yong J, lahir pada tanggal 24 Januari 1994 di Incheon, Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 26 tahun. Ia memiliki nama lahir yaitu Yu Yong J. Yong J adalah anggota grup K-pop boy band B.A.P. Yang kesepuluh ada Hong Yan yang diperankan oleh Jason, lahir pada tanggal 23 Oktober 1998. Umur di tahun 2020 sudah 22 tahun. Yang ke-11 ada Kim Soyong yang diperankan oleh Shineson, lahir pada tanggal 31 Agustus 1989 di Seoul, Korea Selatan. Umur di tahun 2020 sudah 31 tahun. Ia memiliki nama lain yaitu Sinason. Itulah umur para pemain drama Mr. Queen. Jangan lupa nonton dramanya. Sampai jumpa di video berikutnya.